Baru-baru ini muncul berbagai informasi seputar planet Mars yang katanya akan menjadi planet kedua dari umat manusia. Hal ini didasari oleh hasil penelitian dari beberapa pihak mengenai perkembangan populasi manusia yang sudah tak terkendali serta mengingat batas daya tampuk penduduk oleh ukuran bumi ini. Seperti judul video kali ini, jika memang Mars bisa menjadi planet kedua kita, lalu seperti apa kehidupan yang akan kita alami di planet tersebut? Mau tahu? Apa mau tempe? Mars adalah planet keempat yang hanya mendapat 43% cahaya dari bumi dan memiliki ukuran sekitar 60% dari bumi atau jika dibandingkan dengan bumi, kemungkinan akan jauh lebih gelap serta sedikit daya tampu untuk populasi manusia. Meskipun suhu rata-rata Mars adalah minus 46 derajat Celcius, tapi ternyata kandungan air yang bisa dimanfaatkan di sana masih sangat memprihatinkan begitu juga dengan kandungan udara di sana yang hanya memiliki oksigen sekitar 0, sekian persen yang membuat kita harus selalu memakai seragam astronot setelah tiba di sana nanti gravitasi di sana pun juga bisa dibilang memprihatinkan bayangkan saja jika kita melompat maka tinggi lompatan kita bisa tiga kali lebih tinggi dari lompatan di bumi sebuah fenomena yang sangat mengagumkan bukan lalu untuk makanan sehari-hari Manusia pasti butuh energi untuk melakukan berbagai hal, namun sayangnya tidak semua makanan bisa bertumbuh dengan keberadaan tanah di sana, yang memang mengharuskan kita untuk benar-benar prihatin menjalani kehidupan yang dimulai dari nol. Sementara kita mengembangkan pertanian di sana, yang pastinya juga membawa persediaan makanan instan untuk mempertahankan energi tubuh kita, selama proses pertanian masih berjalan. Revolusi dan rotasi yang lebih lama membuat kalender di Mars juga semakin lama pula, sekitar dua kali dari kalender bumi, yaitu 685 hari dalam setahun, atau lebih tepatnya 24 jam 39 menit dan 35,24 detik. Suasana di planet Mars juga masih sangat tidak stabil, saat musim panas tiba sering terjadi badai pasir yang berbahaya. Dan suhu musim dingin yang terjadi mencapai minus 87 derajat celcius, tanpa pernah terjadi hujan di planet tersebut. Di permukaan planet Mars juga terdapat beberapa sistem gua yang bisa dikonversi oleh kita menjadi habitat bawah tanah, untuk berlindung dari berbagai radiasi yang sangat berbahaya. Atau dengan menggunakan Mars Ice Home, yang masih dalam tahap pembuatan oleh HEASIS, atau Halfway Space Exploration and Analog Simulation yang dapat menjaga keseimbangan temperatur, serta menjadi tempat tinggal di planet Mars tersebut. Untuk target keberangkatan misi ini juga masih cukup lama, sekitar tahun 2023 sampai 2026. Saat tiba di sana pun diperkirakan tidak akan ada jaminan untuk kembali lagi ke bumi, dan tidak akan ada misi penjemputan selain bantuan. Di sana harus benar-benar serius untuk membangun planet kedua demi kelanjutan kaum manusia yang kemungkinan besar para martian ini akan merindukan suasana dan kehidupan di planet asal kelahiran mereka, yaitu bumi. Terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe channel kami. Selama ini kami masih menunggu pertanyaan unik dari kalian semua. Dan seperti biasa, Yayo dari Imatsu dan Arigato Gozaimasu.